Yo halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Soria Dewantau Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi jalur kereta api dari Sol V8 ke Palor dan ini saya di JPL 112 dua Nah ini posnya. Nah di sini oh, perkembangannya nggak ada. Sudah ya, dari dulu Sudah sejak 5 bulan yang lalu ya, Seperti ini terus sudah komplit Kabel-kabelnya ini Sudah kabel terpasang semua itu. Nah ini kabel yang melintasi vessel juga sudah terpasang Ini, ini vesselnya Nah Oh iya, yeah. kayak yang baru saja dipasang ya itu kayak penanda batas maksimal ketinggian kendaraan di tiawisam ya, itu yang puding-puding dulu. Nah itu harus dipasangkan dulu kan dicatuin sama kabel di sini dan sana juga baru saja dipasang. ini di Sekar Pace pagi hari ini pukul, nih? Bentar, pukul setengah sepuluh kurang dua menit jalannya rame. dan setelah lagi ada KLB nah, mungkin saya ini beri sekalian update sekalian Nah, itu ke arah Palur, dan kesana ke sana ke Solo Jebres. Kita dapat melihat pemandangannya bagus kalau pagi, loh. Ya, itu kelihatan Gunung Merapi sama Merbabu. Nah, yang sana tuh, dan nah saya zoom ya. Yang sebelah sana tuh, nah itu yang biru tuh, itu Gunung Merapi. Yang sini itu Gunung Merbabu, ketutup LAL. ah itu gunung merbabu itu di hmm. mana ya? Magelang tidak ya, salah dia Magelang kamera pih di Sleman, Klaten, Boyolali, Boyo bersin sama Magelang <coughs> maaf tadi bersin soalnya akhir-akhir ini uh, saya okay. agak kurang fit gitu. lagi ya, saya, saya, saya, saya, saya lihat dulu apa ada yang berubah gitu, nah itu ada spor, Sport kelinci waktu, i rame loh, ya, apa disewa ya untuk wisata, terus dua sport kelinci lewat di perlintasan sport beneran. Saya saya bentar, Panas juga ya. 10 sudah messenger bayar juga kontak bayar sudah ground bayar sudah uh, yang WCM dan plangnya itu sudah juga untuk uh, patung 25 volt yang ditanam di tanah kayak udah juga sih itu ya, tuh disana tuh kelihatan enggak ini saya sudah nah nah itu nah, di tiang LA yang tuh Nah yang dulu ya yang itu pernah di sisi kanannya, sisi kiri masih sisi kiri dari gambarnya. Ada eh, semacam pipa putih nah, itu masuk ke tanah itu, tidak tahu tuh. Kayaknya isinya kabel perumatan listrik, gedung terbagi. Nah itu, itu dari sana ke turun ke tanah. tapi di sini oh suasananya cerah cerah iya, beduk iya, berawan iya berangin iya juga mau hujan iya juga itu wah jadi campur-campur nih, komplit ada berawan ini angin parah loh ini, nah nih kalau dilihat nih nah. ini kalau di speaker paling soalnya Terus, itu awan itu saklar cepat tuh. Ini saya berjuang berhenti ya. Nah, itu awan cepat itu geraknya Gagal kedorong angin. Itu eh, ada sub lane mas, yang mid mas. Oh, itu ya. Kenapa tuh? celah teman-teman sekian dulu video update perkembangan elektrifikasi di area JPL 112 C nanti untuk update selanjutnya saya mungkin tidak akan updatekan di sini lagi karena di sini sudah 100% dan setelah ini saya akan coba ke Tebetif dan ke Jembatan Juruk sekalian ke Palor aja lah berupdate tuh mau jatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nantikan video saya yang selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Mantap JPL112.scarpace